Selamat sejahtera dan swadhi sahabat-sahabat semua EP ke-9 kali ini saya perkenalkan tracks Jalan Pondok Upih ke Skylight ataupun Glass House Track ini sesuai bagi mereka yang sukakan cabaran dan pemandangan yang sangat cantik sebagai ganjaran Kami, Expansion Team Channel akan bawa sahabat-sahabat semua Mengenali trek ini dengan detail sehingga sampai ke destinasi Selamat datang ke Expansion Team Channel EP kali ini Kami akan bawa sahabat-sahabat semua Membuat kayuhan di balik pulau Pulau Pinang Destinasi kita pada kali ini Ialah Skylight ataupun satu lagi nama popularnya Glass House Pemulaan tracks kali ini bermula di Jalan Pendok Upih Balik Pulau, Pulau Pinang atau koordinasi 5.337754,100.230697 Jarak tracks kali ini lebih kurang 4.1km dengan ketinggian lebih kurang 366 meter Untuk tidak membuang masa, jom kita turun ke Padang menyaksikan video kayuhan untuk EP pada kali ini Jadi hari ini kita nak bawa sahabat-sahabat semua mengenali salah satu trek yang mencabar Iaitu trek daripada Pondok okey, Pondok Upi pergi ke Glass House okay? kita sudah buat kayuhan tak berapa jauh lebih kurang dalam 400 meter okey sampai di sini kita sudah menghadapi satu cabaran pertama dan juga merupakan cabaran yang boleh dikatakan mencabar okey di mana kita kena mula mendaki uh, cerun yang begitu tinggi okey jadi akan menguji ketabahan sahabat-sahabat semua Okay, tapi saya percaya semua orang boleh lakukan Jadi jom kita pelahan-pelahan kayu menaiki curam ini Uh, saya baru saja melepasi Cerun pertama tadi Jadi Merupakan satu cerun yang Saya katakan mencabar okay? Tapi saya percaya Semua sahabat-sahabat boleh lakukan Kalau tak boleh kayu kita tuntut, janji kita sampai okay? Jadi naik perlahan-lahan Ikut speed masing-masing okay? Untuk sampai ke sini Jom Hawa sahabat, sahabat. Kita sampai di jarak lebih kurang 1.5 km daripada persimpangan permulaan tadi. Sampai sini, sini, di sini kita akan jumpa satu simpang Satu simpang di mana sebelah kiri merupakan simpang yang kita nak gunakan untuk pergi ke skylight ataupun glass house. simpang di sebelah kanan merupakan simpang untuk pergi ke bukit botak ataupun kembali patah balik ke Pondok Upih. Jadi kita teruskan menggunakan jalan uh, ke Scalet ataupun Grassoff. Jom. Sudah pun sampai di satu lagi uh, simpang utama okay. uh, Lebih kurang jarak kayuhan dari permulaan lebih kurang 2.2 km okay, Di mana kita akan gunakan simpang ke sebelah kanan okay, Merupakan simpang ini uh, Kalau kita teruskan uh, menggunakan jalan ini kita akan keluar ke Jalan Tun Sadun Di mana kita boleh balik ke Pekan Balik Pulau Ataupun naik ke Anjung Indah Sahabat-sahabat, kita sudah membuat kayuhan daripada permulaan lebih kurang dalam 3.4km okay, Jadi di sini kita ada dua option untuk pergi ke glass house Sama ada belok ke sebelah kiri Ataupun pergi terus untuk naik ke skylight ataupun glass house Jadi untuk video kali ini, saya akan bawa sahabat-sahabat semua Kita guna jalan terus untuk naik ke glass house Okay sahabat-sahabat, nanti saya dibuatnya. Okay kita lalui second track tadi untuk naik ke Skylight ataupun Glass House. Lepas kita buat kayuhan sebanyak 3.8km lebih kurang. Okay kita akan jumpa satu simpang. Kita akan gunakan simpang di sebelah kanan untuk pergi ke Skylight ataupun Glass House. Simpang Straight ini merupakan jalan mati. Okey, sahabat-sahabat Jadi, sudah 4.1km Kita berkayuh tadi Daripada Simpang Daripada Podo Upi Jadi, kita sudah sampai Di Skylight Ataupun Class House Sahabat Jadi Bagi sahabat-sahabat yang inginkan syabaran Okey, saya cadangkan Menggunakan jalan uh, Podo Upi Skylight ini Merupakan jalan yang begitu mencabar. Okey. Untuk kali ini setakat ini sahaja untuk IP pada kali ini. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada semua sahabat kerana sudi menonton video ini sehingga habis. Okey. Sekian, terima kasih. Kepung cap. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana layan video kami hingga habis ya. Sahabat-sahabat boleh ikut channel kami di Facebook dan YouTube. Expansion Team Channel. Jika sahabat-sahabat suka cara penyampaian channel kami Tolong subscribe, follow, like dan share Setiap sekolongan di atas pasti membawa semangat kepada kami Untuk membuat video-video seterusnya Sahabat-sahabat boleh komen jika ada track-track yang ingin kami expand untuk anda Sahabat-sahabat juga boleh beri komen jika ada cara untuk mempertingkatkan lagi kualiti channel kami kami, expansion team channel juga sangat berharap bahawa sahabat-sahabat semua merupakan saiklis yang berhemat seperti di bawah. Akhir sekali, kami memohon maaf jika tersilap atau terkasar kata atau memberi mana-mana information yang kurang tepat. Nantikan kemunculan video-video baru kami melalui saluran-saluran ini. Sekian Kop Korn Krab.